tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini jika kamu merasa kurang cocok silahkan cara yang lebih cocok kepada energi Anda di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan karya hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang aris di bulan Januari tahun 2022 untuk kesingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang aris di bulan Januari tahun 2022 Selanjutnya kartu keuangan seorang aris di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang aris di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang aris di bulan Januari tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang aris di bulan Januari tahun 2022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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini kita membuka dan membacakannya itu kesehatan seorang aris adalah ace of Swords. secara umumnya ace of Swords itu diartikan ingin menata ingin memulai ingin meniti kembali dan di sini menggambarkan kesehatan seorang aris disarankan untuk menata, meniti, kembali, mengontrol kembali kesehatannya yang dimana di sini akan tercipta kesehatan yang lebih bagus kepada seorang aris di bulan Januari. Di sini juga disarankan kepada seorang aris agar memulai hidup yang sehat yang dimana di sini agar mendongak kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2022 dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara membuat Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Aris disarankan untuk menata meniti kembali dan memulai hidup yang sehat. Yang dimana di sini selalu didampingi oleh pasangan, selalu didampingi oleh keluarga yang akan bertampak positif kepada kesehatan di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Moon. Secara umumnya demun itu diartikan kemungkinan yang akan terjadi hal-hal yang akan terjadi dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aris di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kemungkinan yang akan didapatkan oleh seorang Aris dengan menata meniti kembali mengkontrol memilih hidup yang sehat adalah kesehatan yang lebih bagus yang dimana di sini selalu didukung dimotivasi didampingi oleh pasangan dan keluarga Aris sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah two pentacle, atau dua bentakel ataupun dua koin. Secara umum, dua Pentacle itu diartikan kondisi dalam stabil, kondisi nyaman dan ingin mengambil satu langkah untuk meningkatkan keuangan. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aries berada di dalam zona nyaman, zona stabil. Namun di satu sisi di sini seorang Aries ingin mengambil satu langkah yang di mana di sini penuh beresiko yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Di sini ada dua poin yang merupakan suatu pilihan yang di mana di sini pilihan kepada seorang Aries yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dua pilihan tersebut merupakan pilihan satu usaha satu pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan untuk support support energinya adalah king of Sword secara umumnya king of Sword itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang lebih tua dari aris sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang aris berada dalam zona nyaman zona stabil namun aris ingin mengambil satu langkah satu peluang usaha yang dimana di sini tujuan untuk meningkatkan keuangan dan di sini seorang Aris mendapatkan pilihan pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang yang tujuannya juga untuk mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. Di sini membuat seorang Aris untuk menentukan pilihan dan mengambil satu langkah yang penuh resiko, namun di sini akan berhasil dan bisa membuat keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu demon kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aris di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada keuangan seorang Aris di bulan Januari itu adalah. Keuangannya akan jauh lebih meningkat drastis yang dimana di sini keuangan seorang Aris sebelumnya berada dalam zona nyaman, zona stabil. Namun di sini seorang Aris berani mengambil satu langkah yang penuh resiko dan mengambil satu pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang yang dekat dengan Aris yang lebih pengalaman dari seorang Aris yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu pekerjaannya adalah nine of one ataupun 9 tongkat Cara mempunyai nine of one itu diartikan melakukan dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak suka bergantung kepada orang lain dan mulai belajar dari orang lain dan di disini menggambarkan karir perkembangan seorang Aris di bulan Januari tahun 2022 karirnya akan mengalami peningkatan yang dimana sini digambarkan seorang Aris akan memulai sebuah usaha yang dimana usaha tersebut ia kerjakan ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain tidak meminta bantuan orang lain dan tidak suka bergantung kepada orang lain. Di sini digambarkan juga seorang Aris akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini datang dari orang sekitar yang mampu membuat keuangan karir kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aris akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak kehidupan, keuangan, karir, pekerjaan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page of cup. Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang aris mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan seorang aris akan melakukan sebuah ide pekerjaan yang dengan ide cara sendiri tidak mengharapkan bantuan orang lain tidak bergantung kepada orang lain yang didukung, didoakan oleh keluarga, didukung, didoakan oleh seorang anak aris sendiri, serta di sini seorang aris akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut didoakan oleh keluarga didoakan oleh seorang Aris yang bertampak positif kepada kehidupan, keuangan, serta finansialnya sendiri. Dan jika kartu demon kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Aris di sini menggambarkan, kemungkinan yang akan terjadi kepada karir seorang Aris adalah mengalami peningkatan yang dimana selalu didukung, didoakan oleh seorang anak, dukung didoakan oleh sebuah keluarga yang dimana juga di sini seorang Aris akan membuka usaha miliknya sendiri, tidak mau bergantung kepada orang lain yang dibuka dengan ini sendiri, Cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan karir serta pekerjaan lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 5 five of cup ataupun 5 piala secara umumnya five of cup itu diartikan merenungkan dalam diri sendiri melupakan masa lalu move on dan melihat peluang yang masih ada melihat peluang kebahagiaan dan di disini menggambarkan untuk aris yang sedang single, baiknya move on lupakan masa lalu, tatap masa depan, dan mulailah membuka pintu hati kepada seseorang yang di mana di sini akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi, dan membuat hubungan asmara jauh semakin bagus lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Dan kepada seorang aris yang sudah berpasangan di sini, menggambarkan mulailah move on dari masa lalu dan tata kembali hubungan asmara bersama seorang pasangan yang ada saat ini yang di mana di tercipta hubungan yang harmonis, hubungan asmara yang lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aries akan mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2022 dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup. Secara umum King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari air sendiri dan di sini menggambarkan Sosok seorang aris yang sedang single disarankan untuk melupakan masa lalu. move on dari masa lalu melihat peluang yang masih ada dan melihat harapan yang masih ada, membuka pintu hati bersama seseorang yang dimana disini akan tercipta hubungan yang lebih harmonis, yang lebih bahagia. Dan di sini, seorang aris akan selalu diberikan masukan support dari keluarga, masukan support dari seorang orang tua aris sendiri, dan untuk kepada seorang aris yang sudah berpasangan. Sosok seorang Aris akan menjadi orang tua sosok orang tua di bulan Januari tahun 2022 dengan mendapatkan sebuah keturunan dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aris yang sudah berpasangan bisa disarankan untuk menata meniti kembali hubungan asmaranya menemukan solusi atas masalah hubungan asmaranya yang dimana sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu debun kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang AIS di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada hubungan asmara seorang AIS di bulan Januari tahun 2022 adalah mendapatkan kebahagiaan yang lebih bagus lagi, kebahagiaan yang hakiki yang dimana di sini move on dari masa lalu, menatap masa depan yang didukung dimotivasi oleh orang tua, serta sini tidak tertutup kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi seorang AIS akan menjadi sosok orang tua di bulan Januari tahun 2022. Dengan mendapatkan seorang keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Aris dan pasangan di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aris di bulan Januari tahun 2022 itu berada di angka 1, 12, 29, 95, dan 58. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aris di bulan Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.